Toyota Albert generasi terbaru 2023 pakai Turbo ada kejutan dari Toyota di penghujung tahun 2022 nanti Kata 2023 dikabarkan akan segera meluncur di pasar Jepang dengan tampilan yang lebih mewah. Mengutip dari situs Beskarweb.jp, Meski peluncurannya akan dilakukan akhir tahun ini, pengiriman ke konsumen akan berlaku pada awal 2023. Oleh karena itu, Alford terbaru juga dikenal sebagai model Alford. Lantas apakah Alford generasi keempat ini didatangkan dari Indonesia? Kemungkinan itu ada, karena ada banyak penggemar di negara ini. Jika diluncurkan di Jepang pada akhir 2022, Indonesia bisa pada 2023. Informasinya, Alphard terbaru akan menggunakan platform TNGAK yang sama dengan Lexus RX baru. Selain itu, mobil Sultan juga akan berganti mesin. Mulai dari mesin 3.5 V6 hingga mesin 2L Turbo untuk konsumsi bahan bakar yang lebih irit. Dari segi tenaga, Mesin 2L Turbo cas dikatakan memiliki kapasitas 286 tenaga kuda dan torsi maksimum 29 Nm. Lalu ada juga kemungkinan opsi mesin lain, yakni Hybrid 2.5 Liter. Dari luar, tampilan Toyota Alphard terbaru memang tidak jelas Namun, banyak media Jepang memprediksi bahwa itu akan menjadi lebih mewah Misalnya dengan desain grill baru dengan aksen krom dan lampu depan terpisah di mana terdapat lampu utama di atas dan lampu sein dengan DRL di bagian bawah. Di dalam ruangan, lampu kabut memiliki desain pull-up, mirip dengan gaya bumper Alphard Modelista. Soal interior, tidak ada bocorannya, namun kami berupaya untuk mendapatkannya. Tunggu saja peluncuran model Alphard 2023 segera.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 Tentang Toyota Alphard Gen 3 atau model yang sedang dijual Setelah mengetahui bocoran informasi mengenai model Toyota Alphard 2023 Sebaiknya Anda juga mempelajari dengan seksama produk yang dijual Saat ini, Toyota Alphard yang beredar merupakan generasi ketiga Alphard memiliki banyak varian dengan titik harga yang berbeda Varian 2.5GAT dibanderol dengan harga Rp 1.577.900.000, Varian 3.5GAT dibanderol dengan harga Rp 1.303.700.000 dan Varian 2.5XAT dibanderol dengan harga Rp 1.147.200.000. Dari segi mesin, Anda memiliki dua pilihan mesin 2 RV, silinder 2.500 cm3 VVT-i dan turbocharger 3.500 cm3 V6. Hmm. Dari segi fitur, Alpert generasi ketiga ini dilengkapi dengan 7 SRS airbag, 7 seat belt warning, 360 camera, blind spot monitoring, parking camera sensor, anti-lock bracket system dan ABS. Electronic brake distribution EBD, brake assist bar, dan hill start assist HSA. Selain itu, ada fitur Adaptive Cruise Control ACC. PCS Sistem Pratabrakan, Lane Departure Warning dan Elda, Automatic High Beam AHB, Sistem Pemantauan Tekanan Ban dan TPM Set, dan Intelligent Scan Sonar ICS. Dari segi kenyamanan kabin, mobil ini memiliki jendela panorama dan dikelilingi oleh 18 warna ambient light. Kemudian pada jok baris kedua terdapat fungsi bangku. Fitur otoman ini terletak pada dashboard di belakang sandaran tangan pintu, di mana fitur tersebut dapat berupa sandaran, sandaran kaki yang dapat disesuaikan dan memori penyesuaian kursi. Kemudian, untuk lebih meningkatkan kenyamanan kabin. Alfred generasi ketiga ini dilengkapi dengan sistem hiburan pemutar Blu-ray dengan layar 9 inci yang didukung oleh 9 speaker JBL Tap it. Dari segi dimensi, Alphard generasi ketiga ini memiliki panjang, 4945 mm, lebar 1850 mm, dan tinggi 1895 mm. Kemudian wheelbase 3000 mm, dan ground clearance 160 mm. Lalu bagaimana tentang generasi keempat? Kita tunggu review lengkapnya pada video berikutnya, kami sedang mengumpulkan informasinya terkait tentang Alfred Generasi 4. Salam Kar 2 Channel remember Mari kita berteman dengan cara dukung terus channel ini agar kita semua tidak ketinggalan info-info yang selalu terdepan dengan cara subscribe, share, like Jangan lupa nyalakan loncengnya sob Salam Kar 2 Channel